Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Oke, sebelum kita ke ramalannya, di sini saya informasikan kepada sahabat, buat yang suka mendengarkan suara kicauan burung ataupun seputar dunia burung, silahkan kunjungi channel di bawah ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga, agar kamu tidak ketinggalan setiap video tentang seputar dunia burung yang diupload pada channel tersebut. Dan di sini. Buat sahabat yang ingin berdonasi melalui via sosial bus, silahkan klik link sosial bus kita di dalam kolom deskripsi. Disitu bertujuan agar kita lebih fokus dan agar kita lebih giat lagi dalam mengupload setiap video ramalannya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu pekerjaan yang pertama yang cocok kepada zodiak Aquarius selanjutnya pekerjaan yang kedua yang cocok kepada zodiak aquarius selanjutnya pekerjaan yang ketiga yang cocok kepada seorang aquarius selanjutnya kartu yang keempat yaitu pekerjaan yang cocok untuk zodiak aquarius jika kartunya sudah kita dapatkan kenisannya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang aquarius di dalam kategori pekerjaan di sini untuk support energi kepada yang pertama Selanjutnya, support energi kepada yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada yang ketiga. Selanjutnya, support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius di dalam kategori pekerjaan yang keempat. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan pekerjaan yang cocok untuk seorang Aquarius. Di sini, satu kartu ini akan mewakili semua pekerjaannya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk yang pertama, pekerjaan yang cocok untuk seorang Aquarius adalah Seven of Swords ataupun 7 Pedang. Secara umum, Seven of Swords itu diartikan melangkah, ingin melangkah ke depan dan selalu mengingat masa lalu sehingga di sini kesehatannya akan menurun. Namun di sini, di dalam kategori pekerjaan yang cocok untuk seorang Aquarius ini adalah menyimbolkan bahwasanya seorang Aquarius sangat cocok untuk bekerja di dalam suatu dunia kesehatan, dunia pengobatan, dan dunia psikologi. Jadi pekerjaan yang cocok untuk seorang Aquarius yang pertama adalah di dalam dunia kesehatan, itu dikarenakan seorang Aquarius mampu memberikan solusi ataupun mampu melihat ke depan apa yang cocok untuk sebuah penyembuhan di dalam suatu penyakit? Jadi, di sini sangat cocok. sewang Aquarius untuk bekerja di dalam dunia kesehatan, dan support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Cup Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius sangat cocok bekerja di dalam dunia kesehatan yang disimbolkan dengan Seven of Swords yang bertujuan untuk melihat. Bahwasanya seorang Aquarius mampu memberikan pengobatan kepada seseorang yang merasa sakit dan pekerjaan itu sendiri didukung dan disupport oleh seorang pasangan Aquarius sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the tower secara umumnya the tower itu diartikan perubahan yang mendadak perubahan yang dilakukan oleh kepada seseorang perubahan yang dirasakan oleh seseorang atas tingkah laku sendiri jadi di sini menandakan ataupun menggambarkan seorang Aquarius sangat cocok bekerja di dalam dunia kesehatan yang didukung penuh oleh seorang pasangan Aquarius sendiri dan the tower sini menggambarkan seorang Aquarius merupakan seseorang yang cocok di dalam bidang usaha kesehatan dan di dalam bidang usaha pengobatan yang didukung oleh seorang pasangan sendiri sehingga di sini the tower menggambarkan seorang Aquarius mampu memberikan pengobatan kepada seseorang yang merasakan sakit sehingga di sini pekerjaannya sangat cocok untuk seorang Aquarius selanjutnya kita kan kartu yang kedua pekerjaan yang cocok untuk seorang Aquarius adalah three of cup ataupun tiga piala. Secara umum, three of cup itu diartikan indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara. Jadi di sini berhubungan dengan asmara. Untuk pekerjaan yang kedua yang cocok kepada seorang Aquarius adalah seseorang yang merupakan menawarkan ataupun bekerja di dalam dunia jasa yang menawarkan kepada orang lain yang merasa sedih di dalam suatu hubungan asmara. Jadi di sini termasuk seseorang Aquarius mampu memberikan masukan ataupun mampu memberikan support kepada orang lain yang merasakan suatu perselingkuhan di dalam suatu hubungan asmara di sini seorang Aquarius mampu untuk meredam dan memberikan solusinya kepada orang lain dan untuk support energi yang dapatkannya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya queen of pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan pekerjaan yang kedua yang cocok untuk seorang aquarius adalah seseorang yang menawarkan di dalam usaha dunia jasa kepada seseorang yang membutuhkan di dalam bidang suatu perselingkuhan yang di dalam kategori ini hubungan asmara pekerjaan itu didukung penuh oleh seorang pasangan aquarius sendiri. Dan The Tower disini menggambarkan seorang Aquarius sangat cocok di dalam suatu usaha ataupun pekerjaan Yang memberikan support kepada orang yang mengalami perselingkuhan di dalam dunia asmara Yang didukung oleh seorang pasangan Aquarius sendiri Dan The Tower disini menggambarkan Orang lain akan merasakan perubahan ataupun ketenangannya diberikan oleh seorang Aquarius di dalam kategori hubungan asmara Sehingga di disini pekerjaan yang kedua sangat cocok untuk seorang Aquarius di dalam dunia jasa Selanjutnya kita kartu yang ketiga dan kartunya adalah Ace of Cups Secara umumnya Ace of Cups ini permulaan awal mula ataupun suatu permulaan yang diberikan kepada orang lain Jadi di sini untuk seorang Aquarius pekerjaan yang ketiga yang sangat cocok adalah seseorang sebagai penasehat ataupun sebagai seorang pengacara ataupun bisa disimbolkan dengan penegak hukum di dalam suatu kasus jadi di sini seorang Aquarius sangat cocok untuk menjadi seorang penasehat, itu dikarenakan ia mampu menerangi seseorang di dalam kesulitannya. Dan di sini juga seorang Aquarius mampu memberikan solusi kepada seseorang di dalam suatu masalah dan memberikan solusi atas masalahnya. Dan untuk support energinya adalah Kenaik offshore Cara umumnya kenaik opsi itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi, di sini pekerjaan yang cocok untuk seorang Aquarius adalah sebagai penasehat, pengacara, ataupun sejenisnya yang didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan the Tower di sini menggambarkan seorang Aquarius merupakan seorang penasehat yang bagus kepada orang lain di dalam suatu masalahnya, dan memberikan solusi yang sangat bagus. Dan tindakan itu didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan The Tower sini menggambarkan perubahan ataupun perlindungan yang diberikan oleh seorang Aquarius kepada seseorang itu sangat membantu dan dirasakan penuh oleh orang tersebut selanjutnya kita kartu yang keempat yaitu pekerjaan yang cocok untuk seorang Aquarius adalah Seven of one ataupun tujuh tongkat secara umum Seven of one itu diartikan bisa memberikan ataupun berbagai kepada orang lain di dalam kategori pekerjaan. Jadi di sini menggambarkan seorang Aquarius sangat cocok menjadi seorang atasan di dalam suatu usaha ataupun di dalam bidang perkantoran. Jadi di sini kelayakan seorang Aquarius sebagai seorang pemimpin itu sangat ditunjukkan kepada dirinya yang bijaksana dan mampu memberikan pekerjaan kepada orang lain dan membantu orang lain di dalam suatu kehidupan. Dan untuk support energinya adalah naik of cup secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang aquarius sangat cocok menjadi pemimpin di dalam suatu bidang usaha ataupun di dalam dunia perkantoran dan di sini juga seorang aquarius sangat bijaksana memberikan pekerjaan kepada orang yang membutuhkan Tindakan itu didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, yang merupakan orang sekitarnya ataupun lingkungan sekitarnya, dan The Tower di sini menggambarkan seorang akuaris merupakan seorang pemimpin dan sangat bijaksana, dan cocok untuk dijadikan seorang panutan yang memberikan peluang kepada orang lain di dalam suatu kategori pekerjaan, dan didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, dan The Tower di sini menggambarkan. Seseorang yang mendapatkan bantuan dari seorang aquarius sangat mendapatkan perubahan di dalam dunia pekerjaannya dan di dalam dunia usahanya Dan bisa kita simpulkan bahwasanya pekerjaan yang cocok untuk seorang aquarius adalah yang pertama di dalam teknisi kesehatan Yang kedua sebagai seorang penawarkan jasa yaitu sebagai penasehat di dalam kategori hubungan asmara Yang ketiga adalah sebagai seorang penasehat di dalam kategori hukum ataupun seorang pengacara dan yang keempat adalah seseorang yang dijadikan seorang pemimpin di dalam dunia usaha ataupun di dalam dunia perkantoran. Dan semua usaha dan pekerjaan yang dilakukan Aquarius itu sangat didukung oleh pasangan seorang Aquarius yang ditandai dengan simbol. Queen of Cup dan Queen of Pentacle yang merupakan arti dari pasangan Aquarius sendiri dan di sini juga mendapatkan dukungan dari seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yang disimpulkan dengan Knight of Sword dan Knight of Cup yang merupakan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yaitu orang di lingkungan sekitarnya maupun sahabat dekatnya. dan di sini juga digambarkan bahwa seorang Aquarius sangat bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga di sini seorang Aquarius merupakan